Ini memang terkenal ya, bling itu saya akan ditemukan kelas yang terobuk kembang lupa, screenshot, <laughs> like pablo Fanka dah Di kawasan oleh-oleh biasa mereka di sinilah tempat mereka produksi dan kini juga mereka menjajakan dagangan mereka sampai ada apa kak? ngapain? oleh-oleh oleh-oleh enggak, kalau nggak oleh-oleh di sini, ini kak, oh gitu. kita cari keretek, getas, getas, getas. Plank. Plank. sama sama tambah Oke okay. Kakak ini bukan pencitraan kang kakak? Hai kak Kita sekarang ada di toko oleh oleh uh, Sentra toko oleh oleh yang ada di Blinyu produksinya juga di dalam Kita mau beli getas, Spesial di Blinyu Kemplang kerupuk kerupuk udang Kemplang panggang Kemplang pasir Aduh Aduh semua Ayo, lu, kita, kita, kita. Jadi bos keradik semuanya yang mau membeli oleh-oleh ketika waktu di Belitung bisa datang kemari di sini berbagai macam bisa dan tukar full sampai ke dalam. Kakak bingung ya kayak milik ya. loh, banyak pilihan. Ya, banyak banget baru borong oleh-oleh. Tuh, abang ia, kakak Iyal juga borong. Beli kerupuk, beli kertas kan. dibawa ke pang -pang Kalo okay. boleh beli, Oke mana Kakak. Kita sekarang lagi di Blinyu. Oke Kak. Jadi, okay. ya, sud ketamakan kita di sore hari ini. sekarang kita lagi di Blinyu tadi Tidak. continue sambil beli oleh-oleh. Banyak ya Kakak ya? Ini memang terkenal ya Blinyu itu salah satu terkenal sama strobok, tempean, e, getas. Itu juga tuh di dalamnya juga ada ini getas ini yang cukup terkenal di Bangka Belitung dari Blinyu karena memang ikannya fresh dan yang terakhir itu ada otak-otak kita makan tadi namanya otak-otak kalau sini panggilannya setiap mangga hari ini kita melihat otak-otak asam lumayan terkenal uh, dan pernah dikunjungi salah satu youtuber uh, makan di sini mereka produksinya langsung di sini mangga di sini berdasarkan pesanan orang jadi orang datang pembeli itu datang menunggu dimasakin baru mereka langsung makan di tempat lalu balik okay. silakan kakak kakak bagaimana kakak? otak-otak kenapa dibungkus ya? biar nggak bau karena baunya seksi <laughs> baunya seksi ya? bukan <laughs> karena tadi yang makan tempat banyak makan tempat banyak jadi akhirnya kita putuskan buat pulang untuk menjaga proses kesehatan oh, gitu ya oleh-oleh juga ya oke, okay, kita mau pulang ke Sumalyan kita abimah udah selesai jalan-jalan udah cari oleh-oleh ya pak ya eh Pak, Kak, ya hunting kita hari ini Duh. di Belinu memang sukanya makanan sekali lagi buat kamu-kamu yang lagi liburan, yang lagi ada kerjaan dari Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat e, Mentok, Koba dan Toguali, Belitu sama Pulau Timur kalau datang ke Bangka, Jangan lupa untuk borong makanan seperti Belinu kan makanya sudah kuliner ya, Kak oke, okay. kita pulang dulu, Pak Api Nana Sungai,